serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru dan pastinya kabar spesial, bahagia dari Lesti dan Rizky Bila baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini kita ke unggahan Radio Hot 93,2 FM Masya Allah banget ya Ada unggahan video Bunda Lesti Kejora Saat tampil nyanyi luar biasa Bunda El selalu dikangenin oleh banyak orang Kali ini host 932FM pun kangen banget sama Bunda Lesti Perhatikan kalimat caption yang dituliskan D. Lesti Kejora kangen Katanya tuh Masya Allah pasti semuanya kangen Dan merindukan Bunda Lesti Kejora tampil kita doakan saja, semoga Lesti selalu sehat, selalu berkarya, dan memberikan karya terbaiknya. Amin. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya dari akun Yanti2020 mengatakan, Pakai banget undang dedek dong Hot FM biar seru-seruan lagi sama dedek. Amin. Ada juga tanggapan lain dari akun Trudor Love 4737 mengatakan, Bunda Lesti semangat terus berkarya Percayalah masih banyak yang sayang Tulus padamu Bunda Lesti Kejora Betul persahabat ya Kasih semangat untuk Bunda Lesti Karena di luar sana banyak sekali Orang-orang yang sayang, yang tulus Yang selalu mensupport karya-karya Bunda Lesti Keciora Kita yakin Bunda Lesti akan selalu Terus bersinar sampai kapanpun Selanjutnya persahabat kita simak juga Sambil menunggu vitamin terbaru yang kita tunggu-tunggu, kita lihat ya postingan pesan persahabat dari Bunda Lesti dan Papa Bilar. Ini saling menyebut kata sayang. Perhatikan deh persahabat ya, baik-baik. Ada kalimat sayang yang tentunya disebutkan di percakapan pesan ini. Kita simak persahabat ya. Di sini ada percakapan pesan. Dengan Lesti Kejora bersama Papa Bilar, di postingan ini pun tentunya para ia ya banyak sekali dibanjiri komentar yakni dari akun Akiu and Skrlov mengatakan so sweet itu mereka sayangnya gak pernah ketinggalan sampai sekarang ya Allah semoga langgang rumah tangganya sampai Jana dijauhkan dari hal buruk dalam bentuk apapun itu Amin ada juga tanggapan lain dari akun Instagram Markhamah 9651 mengatakan sebenarnya leslar itu baik-baik saja hanya netizen-netizen dan haters-haters yang bikin suasana makin runyem Misal, mobil sudah ada BPKB-nya aja, masih belum percaya. Masih ditanyain, begitu kejam ya para wawan, masih dikorek-korek kalau mobil itu bukan milik Bilar. Begitu kejam ya, kata Pak Sandi, gak dengar. Sudah jangan diperkeruh masalahnya, sebab Leslar sudah bahagia. Sebab nanti bikin gaduh kalau dibahas terus. Wawan-wawan itu maunya apa? Leslar belum aktif lagi, katanya bangkrut. Dia menunduk katanya, mikir, senyum, katanya senyum hampa. Padahal yang bikin masalah itu netizen sendiri, Leslar Alhamdulillah, seberhitung, netizen sendiri yang mengarang arang dan memberi judul yang mengakibatkan fitnah. KDRT Lesti tidak separah apa yang diberita. Seandainya biar jahat banget dan selingkuh, katanya sudah 10 kali KDRT, itu semua kan katanya. Bukan dari mulut Les lar. Semua di sosmed hanya katanya. Gak ada yang tahu sebenarnya. Kalau nyata begitu Bilar jahat, gak mungkin keluarga Lesti ngasih kesempatan lagi. Malah ayah ke gak mungkin melepaskan anaknya berlibur sendiri tanpa siapa-siapa. Pernah ingat gak waktu podcast terakhir Bilar sama Fadil? Istriku sekarang protes. Kak, jangan kerja, melulu, nantinya nyesel harus ada untuk keluarga. Kita, kita jangan menghakimi terus, Leslar kasihan. Mungkin yang menjadi sebab KDRT soal kerjaan. Biar hanya mikir dunia, lupa sama keluarga, kita nggak kaget. Leslar itu selalu membawa keberkahan, walau diterjang musibah. Semua mengambil kesempatan demi cuan, pansos Jadi Leslar tahu yang sebenarnya, teman yang tulus dan tidak tulus. Ya Allah, semoga Leslar cepat bangkit dan berkarya. Semuanya sudah rindu. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Leslar selalu bahagia, tak henti-hentinya selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Kemudian juga bersahabat di di bawah Resiwi Ahmad, tiga hari yang lalu memposting foto bareng abang El, dan di postingan kiri pun. Tentunya mendapat komentar dari Bunda Hetikus Endang dan Ali Taher. Selain itu, persahabatnya ternyata ada tanggapan dari Kak Siti Prak yang mengucapkan Alhamdulillah Ada juga tanggapan dari Liris Bintang Pantura Satu, Masya Allah anak ganteng Semuanya pasti gemes banget ya saat melihat Abang Fatih Apalagi semakin hari semakin gemes dan sangat luar biasa gantengnya Semakin aktif, mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Kemudian juga persahabat ya, untuk sekedar mengingatkan nih ada kata-kata bijak. Tidak perlu emosi saat mendengar perkataan yang pahit mengenai kita. Karena sesungguhnya, amarah itu akan menyakiti diri kita sendiri. Belajarlah untuk bersabar tanpa memberi balasan. Selama kita berada di jalan yang benar, abaikan saja semuanya. Maka, kata-kata hinaan itu akan kembali sebagai jerat bagi pemiliknya. Mereka akan terjatuh dan menelan kata-katanya sendiri. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara untuk membalasnya, sebab Allah yang berhak membalas semua perbuatan buruknya. Bismillah, persahabat ya, tetap jadi manusia yang sabar Seperti Bunda Lesti yang mengajarkan sifat sabar Yuk, sama-sama kita sebagai fans harus mensuport dengan baik Selalu menjadi fans yang baik untuk Lestlar Kita yakin kita semuanya pastinya tetap selalu kompak untuk mendukung karya-karya Lesti dan Bilar